Alhamdulillah, sehat walafiat. Nekmat yang banyak dilupakan. Salah satunya, nikmat sehat. Jadi orang sehat itu kaya tapi enggak keroso. Betul ya? Orang sehat itu kaya tapi tidak ter terasa. Karena nilainya sehat. Tidak bisa diukur dengan angka rupiah maupun dolar Ataupun euro Pakai mata uang jenis apapun Dinar maupun dirham Sehat itu nggak bisa di, diukur Kenapa? Karena sebanyak apapun uang yang dimiliki Manusia itu rela menghabiskan uangnya Demi memperoleh kesehatan Betul-betul Nah, kalau kita nggak pakai menghabiskan uang sudah dapat sehat, berarti kita kaya atau nggak kaya? Kaya. Tapi kekayaan yang namanya sehat itu terasa atau biasa saja? Biasa saja. Lah itulah namanya kufur nikmat. Namanya kufur nikmat. Kufur nikmat itu artinya bukan tidak punya nikmat. Ya. Artinya apa? Dari cover cover kalau misalnya buku ada sampulnya ada sam sampulnya disampuli bukunya enggak kelihatan maka kalau ada orang punya nekmat tercover ya terkufuri itu berarti nekmatnya ada tapi ketuk, ketutup enggak kelihatan bukan gak punya tapi tidak keli kelihatan. Nah, orang yang nggak bisa lihat nikmat yang dia miliki itu namanya orang yang kufur nikmah. Nauzubillah min thalik. Alhamdulillah kita mudah-mudahan termasuk orang yang tidak seperti itu. Amin. Mudah-mudahan termasuk orang yang bisa melihat nikmat. Ya, bisa melihat nikmat. Bu Bisakah Anda melihat nikmat yang ada pada diri suamimu? Bapak-bapak, bisakah Anda melihat nikmat yang ada dalam diri istrimu? Kurang lebih yang jawab sama, mayoritas fikir pikir Mayoritas fikir pikir saya ulangi boleh ya, jadi yang namanya orang kufur nikmat itu level yang paling dasar dan paling berbahaya yang menjadi akar yang menjadi A, akar timbulnya berbagai kemak kemaksiatan bukan masalah menggunakan nekmat untuk maksiat, itu sudah jelas itu. yang namanya nekmat digunakan untuk maksiat, itu jelas kufur nekmat kalau yang begitu semua orang paham tapi ini banyak orang yang kufur nekmat tapi nggak sadar ya misalnya begini ada orang sehat, kuat terus dia mencuri menggunakan tenaganya untuk men mencuri pencuri itu sadar saya ini berdosa sehat saya gunakan untuk maling kufur nekmat pencurinya sadar kalau dia kufur, nekmat ya repotnya ini orang-orang seperti kita ini loh orang-orang seperti kita ini Alhamdulillah maling yoga Alhamdulillah mencuri ya tidak ya, kalau nggak konangan karena pencurian kan bentuknya macam-macam termasuk curi pandang lo curi pandang itu haram lo nyuri memandang istrinya orang haram tuh haram haram itu juga maling tapi kan nggak ada yang nangkep betul betul oh, iya nah, ini kan maling ya mak maling ditangkap enggak? ndak dihukumi orang ndak ndak malah nggak, nggak. ketoan itu dan pelakunya banyak nah yang repot nih orang-orang seperti kita ini repot maaf ya maaf kita introspeksi diri kita sen sendiri kita ini alhamdulillah pengajian pengajian masya allah pengajian pengajian ada sholawatan sholawatan alhamdulillah tapi giliran bab fulus bab duit, bab du, duit. itu seringkali nggak bisa lihat nikmat yang dimiliki. terus ngomongnya begini, peranti duit aku. aku nggak punya uang. Aku. cari duit susah. aku nggak punya uang. hidup kok seperti ini. hidup kok seperti ini. ya. jadi dirinya ini sehat. dirinya ya tidur di kasur, walaupun kasurnya nggak jelas. Tidur di lantai beralaskan tikar Ya tidur di lantai beralaskan di tikar Beratapkan rumah, bukan langit Beratapkan ru, rumah, genah walaupun kontraan Walaupun kontraan Merasa dalam kekurangan Urib kok kayu ini, hidup kok seperti ini Hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini Hidup kok seperti ini Orang yang seperti ini tidak sadar hatinya telah melakukan maksiat yang besarnya luar biasa. Kenapa itu? Tidak bisa melihat kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa lihat Allah baik sama dia. Enggak bisa lihat Allah tiap detik beri dia. Enggak bisa lihat Allah tiap saat ngasih dia. Tidak bisa melihat pemberian-pemberian Allah dalam dirinya sibuk lihat yang dia enggak punya padahal dia punya paham nah itu namanya kufur nikmat nah kufur nikmat model begini pelakunya banyak atau sedikit banyak yo siapa yo kita kita ini makanya kita diajari untuk inget terus solat disuruh baca al-fatihah di situ ada alhamdulillahirobbil alamin